Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys. Cak Mujib, gimana kabar teman-teman semua? Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel saya, yaitu Cak Mujib TV. Oke, di sini ada sebuah video, yaitu Rewind Indonesia yang ditunggu-tunggu oleh kalian semua. Pastilah, ya, kita sebagai orang Indonesia sangat-sangat bangga dengan Rewind Indonesia karena memang pasti akan ada sebuah hal yang memang. Wow gitu Dan ini kreator-kreatornya itu sangat-sangat bagus sekali guys So, saya belum nonton Cuma cuplikan aja Dan langsung saja Ini 21 menit guys Kita play videonya Let's go Three. Wow Openingnya aja Oh kualitas Iklan Oh uh, siapa aja Indonesia. ini ya Oh ini yang bintang film itu kan One. Scarlet Alright. Vision by Scarlett Scarlet, Bos mendanai ini berarti ya Woi, tim Tuan Aulion juga masih ada di sini guys pastilah Chandra Liao dan Aulion the best kreator lah kalau menurut saya beliau-beliau ini Oke okay, di sebuah rumah bedek ya kan Oh, ini siapa ya? Kayaknya aku pernah nont Oh, iya iya iya. Ini main film terus ini. Saya nggak kenal orang. <laughs> Namanya gitu Oke. Okay. Voucher. Oh, Kamu nonton lagi, Dek. Itu pakai uang jajan lagi. Dek de, kamu tuh siang bolong gini ya Mbok waktunya dipakai untuk belajar gitu Biar jadi orang oh, ya Ini juga aku lagi belajar Dek de, TK Bu Biar jadi orang sukses Dan oh, okay. punya banyak uang ya, ya, ya. Biar ya, kita nggak ya. tinggal di rumah kayak gini lagi Oh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 buah pintu. Ooh, k. Okay. Ada pintu benerannya gitu. So, Dek. Ini bahasa apa sih Korea? Dek. Guys. Oke ini lagu-lagu yang viral ya. Oke. Virus ini. Vaksin vaksin. Oh itu ha <SILENCIO> Joromi apa Jerem, lupa namanya Raditya Dika siapa itu banyak gak kenal sih karena banyak banget konten kreator sekarang Wow eh yang sama bapaknya itu <laughs> Oke, okay. yang biasa buat kayak medley gitu. Miau, ya makeudas. Woi, om dedi ya. Ya, ya ya ya ya Ini makanan makanan viral dari beer brand. <laughs> iya sih, Magdi. Profil juga ada tuh. Azek. Just no limit eh Ari Muhammad. Alba yang meluncurkan Ikoi. Ya. Oh ini siapa ya? Banyak sekali sih konten kreator yang baru-baru. Oke, okay, nanam pisang. Pisang varigata harusnya. Oh, salam dari Binja, asik. Saya kira pisang pariga. Eh. Oh, lu cinta Luna dengan Eka Gustiwana. Oke okay, Cak ya. Wow meriah banget sih Wah keluar ya. Hari-hari sama suaminya Ini pasangan hits banget ini Tetap aja dangdut Bener sih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 apa siapa namanya, Cita Laura. Perempuanlah yang menjadi korbannya. Wow. Apa salahnya mempunyai cita-cita? Kami juga layak mempunyai mimpi yang menjadi realita. Kerancuan konsepnya. potensi diri agar menikmati hidup yang berarti. Menjadi perempuan di Indonesia nggak mudah. Menjalani hidup dengan resah. Wow. Di Indonesia yang krisis bukan cuma manusianya, tapi juga alamnya. Masalah tersebut muncul karena banyak hal. Salah satunya adalah efek pandemi Yang mengalihkan perhatian kita Orang-orang mm -hmm. fokus terhadap isu kesehatan Yaps. Yang memang perlu dan bagus Tapi kita lupa Bahwa limbah medis yang menggunung Menjadi masalah baru Yang belum terpecahkan Wow betul sih Sangat Banget loh. Mau ngomong soal manusianya, alamnya, sistemnya Selalu aja ada yang bikin kita khawatir Dengan kondisi kayak gini Dengan situasi kayak gini Kita itu masih punya harapan gak sih? Masih Indonesia masih oh, ya, punya harapan general, ya. dan harapan itu adalah kita semua. Yaps. <tuk> <Al -Qirer. tuk> Oke. Okay. Bangga dengan kalian semua, guys. Keren banget sih. Aoleon Nah ini Lihat efeknya ini Bukan efek sih hmm. Siapa lagi itu banyak banget sekarangnya baru Oke okay. chef siapa namanya Arnold ya Wow ini tetap ke wonderfulnya itu ada Oh putra surga oke okay. lah ada anaknya di situ. Oh no, jatuh dia Ih eh, masuk. Ih eh, bagus banget tadi tuh. Transisi masuknya itu loh guys. Tapi <tuh> memang bukan suatu hal yang mudah. Ini apa okay, so Oh no. Oh, I see that. Virus. Oh no. Ya, yeah, banyak orang pakai APD tadi. Oke. Okay. Oh no. Jesse Oh, Squid Game Kan, bener Wah, konsepnya Wow uh 2,7 oh. Oke okay. Itu ceritanya Oh imunnya Oke okay, oke okay. mungkin ya begitu mau ngambil emas dia tuh Wow keren banget sih ceritanya diserang gitu guys imunnya Oke okay. yaps nih di sini digambarkan emas ya bosannya nyawa itu sangat-sangat berharga sekali kesehatan sangat-sangatlah berharga Wow. nya keren banget Rinding asli tarian tradisional kan Oh, uh. Uh. Gak nyangka bisa gini Kayak ratu narnia aja ya I love Indonesia Ya Allah sedikit banget Kurang oke okay, exclusive producer Wow, oh, channelnya utra sregar juga ya oke okay, ini nama-nama yang ada di dalam video guys the best keren rewind 2021 keren banget eh masih keren banget sih orang-orang yang di dalam ini Masya Allah wow nggak nyangka bisa sebagus ini dan buat kita tuh kayak oh no dan itulah rangkaian-rangkaian daripada tahun 2021 dan kita sekarang berada di tahun 2022 guys best creator oke okay. Ini kreator semua ya. Keren sih mereka. Oke, okay, Magdalenev juga ada ya. Oke. Okay. Oke, okay, dancer banyak banget sih. Trend dancer juga ada. stress joy okay. oke. Me tadi itu kayaknya Dokter Nus oke okay. Best Song of Pasti Eka Gustiwana Pasti yang buat kayak gini itu. Aduh keren semua sih Oke okay, ini lagu-lagu yang Viral di 2021 Guys banyak banget Kita dalam hati Money Rara. Valisa Okay, stay safe. Oke, okay. Ibu Pertiwi. Alright. Thank you. Oke. Okay. So kurang guys, kurang lama gitu kan kayak pengen lagi nonton kayak gini so emang karya-karya mereka ini nggak ngerti saya sudah Wuh. amazing the best, dah kayak gitu aja Terima kasih guys Pesan yang disampaikan adalah Kesehatan itu sangat-sangatlah berharga Dan juga nyawa itu sangat-sangat berharga Jadi sayangilah kerabat-kerabat kalian Saudara-saudara kalian Ibu bapak kalian Dan semua orang Sayangilah mereka Tetap pakai masker, cuci tangan Jangan ngeyel Oke? Okay? Pokoknya gitu Terima kasih sudah tengok video ini Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe yang saya Saya Pemiru diri. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh